Hama tikus memang menjijikkan bagi kebanyakan orang. Kali ini kita tampilkan video tutorial menjebak tikus. Bagaimana keseruannya? Mari simak video berikut ini. Jangan lupa di-subscribe. dulu, man guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And... Gua lo! Ide kreatif membuat perangkap tikus hanya bermodalkan ember dan balon 100 sekali lalu dikasih umpan, apa itu umpannya? Berwarna hijau. Hmm. Apa ya itu umpannya ya? Popcorn kah? Ya, kita lihat saja gimana hasilnya. Ya, mulai dikasih tangga buat tikusnya naik. Kreatif sekali, seperti apa hasilnya? Tikus-tikus mulai berdatangan. Good job. Good job! Wow, banyak sekali tikusnya. Sepertinya ini umpan yang sangat menggiurkan bagi tikus-tikus ini, dan tikus-tikus mulai terpancing untuk masuk ke dalam ember. Apakah yang akan terjadi? Wow ternyata tidak terjadi apa-apa tikus malah berdatangan semakin banyak dan saling mungkin saling memanggil teman-temannya yang lain dan berkata aman bro datang aja ke sini aman aman tidak ada jebakan ayo kita makan rame rame. berpesta nah, berpestaria dia nah ayo <tuk> ah, mampu Dua, <tuk> waduh Jantungan tau, no, jantungan, jantungan. Ada yang pingsan kayaknya tuh jantungan. Ya, ya. Ayo, ngapa lu? Ayo, ayo. <murlain> Ada yang pinsan tuh, satu tuh. Nah, ini lebih kreatif lagi nih. Jebakan tikusnya terbuat dari kaleng-kaleng minuman. Seperti kaleng sprit, Fanta, Coca-Cola. Dikasih kaca dan tiplok kayaknya tuh penghalang di belakang. Biar kalengnya kuat menahan ke situ. Kita lihat seperti apa hasilnya Dan tikus pun mulai terpancing untuk datang Mengamati dulu tikusnya dari luar Apakah aman? Mereka melihat makanan di dalam terhalang kaca Makanan banyak tapi tak bisa menyentuhnya Tikus-tikus mulai berpikir bagaimana caranya masuk ke dalam ini Kepikirannya itu orang bikin perangkap tikus kayak gini Sangat, idenya sangat-sangat cemerlang dari mana punya ide seperti ini kita lihat seperti apa hasilnya jika tikus terperangkap di dalam etalase ini tikusnya mulai bermunculan lebih banyak lagi dan mereka masih di bawah belum ada yang mencoba naik nah itu naik satu iya Iya. Turun, turun, turun. Iya, turun. turun satu. Dan ternyata banyak makanan di dalam situ. Dia akan mulai memanggil teman-temannya untuk ikut masuk juga. Karena katanya di sini makanan banyak, aman bro, tidak ada racun, tidak ada perangkap, tidak ada lem di sini. Ah, ayo. Dan teman-temannya pun mulai mencoba untuk mengikuti jejak yang sudah masuk ini kayaknya nih. Nah, akan datang lagi satu lagi. Ya, masuk. Masuk, yap, satu, dua, tiga. Ayo, satu, ayo masuk, dua, tiga. Gunting, Dua ekor terjebak. Dan temannya datang lagi, satu lagi mencoba untuk mengikuti jejak temannya yang sudah terperangkap. Assalamualaikum, Pak. Dan mereka pun masuk ke dalamnya menikmati santapan yang banyak sekali di dalam itu. Ya, datang lagi. Satu lagi. Ya. Kita lihat apakah yang akan terjadi. Tikus-tikus mulai berdatangan. Ya, datang satu lagi. Ya, datang lagi. Ya, masuk. Sudah berapa ekor? Empat ekor. Turun lagi. Ya. Sudah lima ekor di sudah lima ekor yang terjebak di dalam. Ya, akhirnya tikus-tikus ini berpikir mencari jalan keluar. Apakah yang akan mereka lakukan untuk bisa selamat jebakan ini? Help ya, help ternyata me. terperosot. Coba lagi, ayo usaha lagi. Satu, dua, tiga. Yeah, ayo, lu, terperosot. <laughs> Malah lucu lihatnya tikus main perosotan. Oh, no! Huh? Oh no no no no Oh Oh Oh Eh eh tolong gua tolong gua coq Tolong gua coq Aduh astaga astaga astaga Aduh ya ampun Terobos aja lah anjing lah Oh no itu <laughs> no, no, no, no, no, no. <laughs> <laughs> no, no. <laughs>